Ego perempuan, kamu tahu tak, saya putus tape ni, untuk kamu semua, tak? Saya tak tidur malam buat untuk kamu, ini kamu balakat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Teka.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 Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan ya Suci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Karena sekarang masih pandemi jadi uh, Kita selalu jaga SOP terus cuy Nggak tau kapan berakhirnya ini cuy Oke cuy kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit saya lagi cuy ya Seperti biasa kalau kita sudah ada waktu luang Kita akan mereaksi Ustadz favorit saya ini cuy ya Ustadz Syamsul Debat cuy ya bulan suci Ramadan akan segera tiba cuy ya semoga aja ya insyaallah kita bisa dipertemukan nanti di apa namanya bulan suci Ramadan nantinya cuy dan kita akan mereaksi beberapa ustadz ustadz yang ada di malaysia dan itu sangat-sangat pas banget ya pas momennya karena kita mereaksi Uh, tentang momen-momen berpuasa ya itu pas banget cuy ya dan kali ini saya mendapatkan requestan yang uh, saya dapat ini sebenarnya sudah lama cuy ya videonya saya dapat dari teman kita yang mengirimkan saya langsung dari Gmail cuy ya nggak tahu kenapa ya kemarin malam saya tiba-tiba buka Gmail dan banyak banget yang kirimkan video sebenarnya cuy ya tapi ada beberapa video yang memang dari teman-teman yang nggak bisa saya lihat cuy ya karena copyright sekali lagi copyright cuy co ya apalagi yang berbau musik saya enggak tahu cuy guys, saya kayak takut banget mereaksi musik sekarang cuy ya, lagu gitu ya. Dan di sini judul videonya itu adalah uh, pasal Cegu dan budak sekolah Ustadz Syamsul Debal. Saya nggak tahu di sini cuy ya. Saya nggak tahu video ini ada di YouTube atau tak gitu cuy. Karena biasanya teman kita ini yang sering mengirimkan saya video ini tuh selalu. Uh, yang durasinya panjang biasanya dia uh, cut gitu ya Dia cut-cut gitu Tapi ini durasinya cukup panjang cuy ya Kayaknya ini full ya Wah karena durasi ini cukup panjang cuy ya Bagi korang yang baru mampir baru join di channel NDTK Jangan lupa like, komen di bawah cuy ya Dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat Atau menghibur korang ya Dan jangan lupa juga subscribe cuy ya Oke tanpa membuang masa atau melengahkan masa Jum kita tengok videonya Oke okay, cuy, videonya udah siap, nggak tahu exit saya di mana nih cuy. Aduh terpaksa kita pakai yang ini cuy. Sebenarnya ini pas banget kalau kita mereaksi musik sih cuy. ya Supaya detail gitu ya. Biarlah pakai ini ajalah ya. Oke. Okay. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 Dua. Satu. Oke. ini, oh, ini video, video lama cuy. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Itu bendera. Saya nggak tahu Itu negeri mana ini? Malaysia di negeri mana ini? Bendera warna kuning, hitam dan merah. Hakim. Rab bisrahli sadri wa amri wa ahlul awdati min lisaani yahqu qawli. Bersyukur kita kepada Ta Allah taala kerana pada pagi ini kita okay. telah pun diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Ini tempatnya di mana ya? Kalau ikutkan zaman dulu zaman saya dulu dengan cikgu-cikgu sendiri Dulu tak ada motivasi-motivasi. Di sekolah ke? Memang tak ada. Pandai kau. <laughs> Manggadu-nggadu. Motivasi pelajar calon PT3. Oh ya, yeah. di sekolah ini ganyakan Cik. Dulu tak ada. Bukan di masjid ya? Pandai-pandailah. Kalau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Dulu-dulu <laughs> je? -dulu hmm. ya. Jadi... Memang dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Jumaat Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah pun Cikgu-cikgu pun nampak tadi kat luar tadi ada yang togak Dan dah stand by kan tak? Bukan nak dengar ceramah pun nak bergambar Nak bergambar jadi mujur yang duduk dalam tak apa yang duduk dalam dia standby kendian. Perangai kita jadi elok sebab ilmu. Kita boleh survive dalam hidup ni pun sebab ilmu sebenarnya. Dengan izin Allah ya, ya, Jadi itu sebab tu belajar. Mak ayah kita sebab tengok SMK Pancu sekali. SMK Pancu ni Oh, dia berada di SM, uh, SMK SMK Pancu ya. Jadi buat korang yang tengok video ini pasti pernah uh, sekolah di sana Ini letaknya di mana cuy ya? SMK Pancu ya? Memang Bisa kembang di bawah nah, Ini bukan sekolah, nanti tiba-tiba dah ada sekolah di kampung Sekolah ni dikatakan sekolah yang paling baik sahsiahnya dalam suaman Ini suhu-suh paling baik cuy Agama kotopu <laughs> Saya saja yang pancing tadi tu kan Tak? Konon-kononnya lah. Cerita yang disebarkan. Hmm. Sekolah yang paling taruh, sasiah, eh, pancur. Konon eh. ni. Sebab maring sekolah paling jahat sekali seriampangan dulu. Jadi bila naik sekolah kebangsaan Parujaya, sekolah menengah kebangsaan Parujaya, pendita Zabab. Eh, siapa? Betul? Tu. Jadi budak-budak jahat semua pindah sanun. Jadi sekolah seriampangan dah okey. Naik sekolah pancu, kek sekolah para pun tak nak timur budak jahat, semua entah pancu. Kek pancu ni kalau jahat, lombong tu entah. Kek tasik tempat kolam mancing tu entah. Tapi, saya tak percaya sebab tengok lah, sopan. Lah. Tak percaya, benda ni sebenarnya bukan atas dasar reputasi yang orang, -orang letakkan, tapi semua atas gitu. Ya, yeah, betul-betul. betul. Ubah persepsi orang persepsi. dengan cara ilmu kita. Gitu. Tanyalah, Tuhan. Nah. Abang Mazin tu marine. Orang paling takut dengan dia dekat sekolah marine. Apa bodoh dia tak buat kerja sekolah tu. Semua takut dengan dia. Baik suruh bagi mensolat, macam muka uguk parahan. Ini buat dia lompang kita ni tu abah ni tu kan. Tengok sekarang dia jadi apa? Lawyer yang disegani dekat Malaysia, bukan suamban, oh, tau, go Malaysia. Go tu, bukan so hamba tau, Malaysia tu. Ha. Go Saja je tu senang nak minta tolong. Go <laughs> go go <laughs> Jadi sebenarnya hatis kita ilmu Tu sebab saya cakap dulu-dulu tak ada Saya suruh awak tengok balik Korang semua tengok balik dalam sekolah ni Setiap hari berapa ramai kau tengok Bekas pelajar sekolah menengah panco Masuk balik dalam sekolah ni Jumpa cikgu cakap terima kasih Berapa ramai? Tak ada Kalau ada pun masuk Sebab ada sigil ketinggalan sekolah Apa sih? Apa arti? Sigil itu apa ya? Hari guru tanya cikgu berapa banyak kad yang dia dapat bukan dalam sekolah. Yang daripada luar sekolah bekas-bekas pelajar dia hantar. Berapa banyak? Itu sebabnya. Eh. Cikgu ni, saya nak tanya. Setiap orang yang dapat semua A, berapa ringgit cikgu dapat? Contoh eh, Ambil PT3 berapa subjek? 10. 10A. Seorang pelajar dapat 10A. Cikgu yang mengajar dia dapat berapa ribu? Oh, begini ya, kaya ujian gitu ya, 100, ulangan kalau di Indonesia cakap Berapa puluh? Berapa sen, Satu sen pun tak tahu Baik, satu Sembah, sin pun tak ada ya Sembab diorang bukan mengharapkan ganjaran uang ringgit Tapi harapkan korang berjaya jadi orang melangkah keluar daripada sekolah ni jadi manusia Lopeh dah tanggungjawabnya <laughs> Mulia ya, banget ya, guru cik Mengangguk cikgu, sampai ke lantai perangai macam tu <laughs> Cikgu marah-marah kita sebab apa? Tahu ni orang Sayang Tapi bila cikgu marah kau muka tak puas hati Kau siap, kau siap lah kau marah cikgu, kau melawan cikgu, kau sakitkan hati cikgu ilmu parah nak masuk jangan lupa tanggungjawab kita jadi pelajar dekat sekolah ni jangan lupa nak jadi pelajar-pelajar dia. Pelajar, pelajar. memang biasa, cikgu kalau marah cikgu ni kalau marah dia memang ada tiga ayat standard dia cikgu. Tiga ayat. mana cikgu? cikgu, angkat tangan cikgu Allah ramai mana poi cikgu jantan dalam salah ni dah tak ada orang ya? cikgu lelaki mana cikgu lelaki oh iyalah dia banyak tanggungjawab pernah siapkan oh, iya, iya, iya. tugas yang perlu di inilah memang lelaki dah tak ramai faham tak maksudnya lelaki dah tak huh? ramai perempuan makin ramai faham maksudnya apa ya gua tak faham ya lelaki-lelaki makin ramai Maksudnya apa? Maksudnya lelaki makin jadi rebutan Jadi dahlah tak ramai Bangang gula Macam mana? tu sebab cikgu suka belajar Faham? Cikgu kalau marah Tiga dialog standard dia Dialog pertama yang biasa Kau dengar cikgu kalau marah Apa nak jadi dengan kamu? Ini satu Oh iya iya Sering-sering Cikgu cakap begini Dialog yang kedua popular Kamu tahu tak sedar tak periksa berapa hari lagi? Ya, ya, ya Ujian, ujian Dan yang paling popular Kamu tahu tak zaman saya dulu? Tak habis zaman ni Memang <tos> sangat, <tos> memang Memang, tapi Mak kita di rumah Mak kita di rumah tiga-tiga pakat <tos> Apa nak jadi dengan kau? Itu tak berapa lama lagi. Zaman mak dulu. Tiga-tiga bakal. Itu sebab tiga. kita boleh perasan sebab memang sebab cikgu ni bukan apa. Cikgu perempuan memang dia tak kena-kena emosi. Orang perempuan dia akan luahkan. Itu sebab kamu ni ya Allah saya tak tahu nak cakap apa dah dengan kamu ni ya Allah. Memang Tuan -tuan. biasa macam tu. Cikgu lelaki tak ya Cikgu lelaki masuk je kelas. sebab orang lelaki ni perkataannya tak banyak dia kedekut emosi ya, lagi, lagi dah jadi buat saya buat nak ini. bagi tips tak payahlah cerita-cerita banyak tips yang pertama nak jadi pelajar berjaya kena jujur jangan menipu okay. Jujur. bila ya. tak tahu cakap tak tahu tahu kata tahu jujur faham tak kelas faham faham tak cikgu saya memang tak faham jujur kadang-kadang cikgu yang terpaksa tanya soalan ke orang bila dah habis kelas kelas ada apa-apa soalan biasanya memang takde masalahnya bukan takde tau tak tahu status aku faham ke tidak kelas ada apa-apa soalan tiba-tiba jadi koma cikgu pun tak tahu aku faham ke tak faham Kau jadi koma. Kelas ada beberapa soalan. Darah dah tak jalan. Yang seorang tu mula. Kelas ada beberapa soalan. Semah barang. Masuk dalam bagian. Yang seorang lagi. Kelas ada beberapa soalan. Tengok orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Cuba jumpa cikgu. Jujur cakap cikgu saya tak faham. Cikgu mengalung-alungkan pelajar-pelajar jumpa dia orang kat dalam bilik guru. Betul tak cikgu? Hmm? Luahkan perasaan. Assalamualaikum cikgu. Tak tahulah cikgu saya memang tak faham. Malu saya nak cakap yeah, yeah, Sabar Terus ya jujur Yang mana kamu tak faham Semua saya <laughs> Daripada mula Cikgu masuk Sampai sekarang Tak ada satu Kau faham <laughs> ha, Itu memang Nak kena kenapa tu kan? apa benda yang kau Buat dalam kelas selama ni Itu sebab bila cikgu tengah mengajar Ini Cikgu siap cikgu Cikgu laju sangat lah Cikgu tanyalah Korang bila kawan-kawan tanya Kena dengar Soalan kawan kau tu Sebab mungkin Apa yang kawan-kawan tak faham Kau pun sama Tak faham mana tu <laughs> yeah. ha -ha lah, Betul jugalah ini kawan tu Ah cikgu saya ada satu soalan. Kau mulalah bahan kawan tu. Kan? Uh, cikgu saya ada satu soalan. Perh, tanya soalan cute. <tuk> cute. Kan? Tulis. Yang ni maksud dusta ni, shoot itu kayak apa ya kayak. Apa sih kalau kita waktu masih zaman sekolah dulu kayak sekarang kan eh saya enggak bangga gitu, saya enggak, saya enggak, apa ya. Itunya seperti itu, saya enggak bisa jelaskan gitu ya. Pokoknya, ingin-ingin banget dibanggakan gitu ya. Langsung, tak jadilah cikgu, tak apalah lain kali lah. Pertama, kena jujur. Yang kedua, satu istilah yang disebut sebagai accountability. Apa maksud accountability? kebertanggungjawaban bertanggungjawaban, tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Yeah, yeah. Tak ada lagi dah salahkan orang. Kenapa kau fail ni, SPM ni? Ini kawan-kawan lah ni. Eh. Eh, Kauan -kauan. Yang ambil peksa kau, jawab kau, yang bangang kau. Kenapa salah kau lain? Tak saya pakai tu istilah tu sebab nak bagi ingat tu. Yang bangang Kita kau... tak jawab. Salah kita. Tu sebab cikgu kadang poning kepala kat kelas. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Yes. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi? Belah dia minta. Tak ilaah illallah. Cek cek cek. Semua salahkan orang. Mak. Semua tak nak tanggungjawab. Kenapa sat rokok? Ayah hisap. Asal galah, kau hisap kau. Saya tengok bibir pun saya tahu siapa sorok. Ketahuan ya dari bibir tu. Tak payah kena kumam tak payah. Kau orang menunggu perempuan ingat, kan? jangan sokok, faham? Hmm. Kau ikut budak lelaki, tak sokok? Huh? Ha? Kebalik? Macam terbalik kan? <laughs> Kebalik. Tu reverse nama dia. Okay. Kenapa sokok, Ayah Isaf? Kenapa sekolah pancu? Mak suruh. Semua salah orang. Sekolah pancu, Ayah. Kenapa tak siap kerja? Apa tu sekolah pancu? Saya banyak, masih banyak... Tidak mengerti kalau dari segi sekolah ya yang ada di Malaysia, Cik. Dia maaf banget kalau saya banyak bertanya gitu ya. ya? Sekolah Cik Pancu. Gua, memang salah saya. Hukum saya. Iya, iya. Tak ada orang lain wajah dipersalahkan. Memang salah saya, Cikgu. Cikgu pun terjejon. Mengaku pula. <laughs> Kamu ni Cikgu seorang lagi. Kenapa? Jangan salahkan dia, Cikgu. Ini salah saya sebenarnya. Saya ambil buku dia. Ha? kamu berdua ni cikgu so, jangan salahkan mereka cikgu ni semua salah aja. akhirnya bawa robot dan kelas tu sabar sabar sabar sabar saya tanya aja tadi kemudian ukhwah -huh, jaga hubungan baik sama ada kita dengan guru kita dengan rakan-rakan senior junior hmm. baik semua jaga ukhwah -huh. sebab kira kita baik kita boleh bantu-bantu dalam pelajaran kita baik dengan cikgu boleh membantu dalam pelajaran gitu. Wah, nampak cikgu sampai kat parking lot. Nampak. So lama cikgu berlari semua pergi. Cikgu ada apa-apa barang yang boleh saya bawa? Yeah, yeah. Ha, macam tu. Ini kau nampak tu cikgu ni jangan weh. Barang banyak weh. Juruk juruk juruk aje. Ke. Setiap hari biasanya, banyak. cik. Mengke dah. biasanya tu. Pak cik, mungkin pelajaran -pelajar yang baik. Cikgu ada apa-apa barang sebenarnya atau apa-apa? Hari ni tak ada. Kau angkat cikgu tu. Sampai kat bilik guru. Maknanya, tolong, jaga uhwah oh, satu dengan yang lain. Wa Wa'imah, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dalam sekolah. Semua kita kena ambil. Dengan tukang kebun ke, dengan pengawal keselamatan ke, dengan orang kantin ke. Kan, semua kita kena buat baik. Eh, yeah. Seterusnya, hikmah. Yakin dan percaya. Walaupun hari ni kita masuk dalam kelas belajar, kita balik rumah belajar, hikmah yakin dan percaya ada benda baik Allah Taala nak bagi kat kita. Kita kan nak cakap, aduh aku tengok orang tu tak belajar pun, aduhai aku kena belajar pula, menyampah betul lah. lah. Yakin dan percaya ada benda baik. Kalau kita main-main hari ni, saya nak saya nak tanyalah. Sampai PT3 Sampai SPM best talk Saya tanya ujiannya. Habis <tuk> ya paper akhir PT3 dan SPM Boleh main lagi tak lepas tu? Boleh Boleh tak tengok TV? Boleh kau tengok lah sampai buntang Kau nak masuk dalam TV tu masuk <tuk> <tuk> Buntang. Tapi hari ni kau nak main-main kenapa? Ini nak nentukan ke mana kau nak pergi lepas ni Betul-betul Kejarlah betul, betul, betul, betul. Bukan nama pun lagi, tinggal berapa-apa saja lagi. Berapa-apa pun lagi? Berapa Jadi makna kata percaya, ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Betul, betul. Belajar kajik-kajik. Eh. Eh. Buat study group ke apa yang patut buat. Saya kadang bila tengok kadang hari ini tak tahu standard dah berubah ke. Saya ingat dulu masa saya sekolah rendah lah kalau rendah dapat nombor 8 dalam kerawatan. Wah. Oh. Arwah abah kerawatan tangan saya, saya ni sebab dapat nombor 8. Saya tengok kawan saya tu nombor 11 kali ayah saya senyum tapi Apa hal aku nombor 8 kena rawatan. Jadi waktu hari bertemu ini. penyaga itu ditangkaplah. Ya. Dengan anak saya kan. Saya dah kahwin tu. Manalah tahu ada cikgu yang belum kahwin beraja tadi saya kena cakap. Se anak dia dapat nombor belas-belas saya cakap apa? Kau tahu tak abah dulu nombor 8 guna rotan tu. Kau ni kira belas-belas ni patut kena bunuh ni kat dengan Dia dengar dia dengar dia dia Tak standard kita. Dia ya, standard. Kita letak standard ya. rendah kenapa? Aku ni lolos cukup lah, tak cukup. Kalau saya tu saya tanya yang tadi sebab saya pun semalam lupa nak pesan. Pasal projekter kan Kalau tidak saya nak tunjuk tu gambar-gambar Cikgu-cikgu boleh tolong kalau bila-bila masa ada masa kan Untuk pelajar-pelajar yang bukan tahun ni peksa lah. Mungkin tahun depan peksa kan Tunjukkan gambar-gambar Minta PIBG pun kumpulkan gambar-gambar Senarai kan untuk hidup hari ini tau bukan akan tak Saya pernah tunjuk dekat budak-budak sekolah Saya tunjuk kat semua orang Saya kata dalam kehidupan kita ni kita nak keselesaan hidup Nak tak? Nak semua nak yang kau sibuk kerja sekarang walaupun masa belum sampai sibuk nak kerja kan nak tahu. Contohnya apa? Saya cakap rumah. Kau nak rumah macam mana? Bila saya tanya dia orang, hmm. dia orang tak nak rumah kecil-kecil ni dah. Ya ya. Tak kecil Kau nak rumah macam mana? Terus semua yang rumah yang mewah semuanya je. Apa dah? Tengah laut. Apa? Apa dah? dia makna standard-standard dia cakap rumah yang selesa banglo. Semi di belilah tunjuk gambar rumah flat eh uh, tak nak ah kecil padahal parking banyak lif ada tak nak nak besar-besar cuba tanya tak percaya balik tanya saya tanya pula dari segi kereta nak kereta apa tunjuk gambar-gambar kereta yang saya senaraikan dengan gambar tu ada gambar bila saya tunjuk gambar Camry orang oh, belilah uh, belilah kan. belilah Tunjuk gambar Velfire, Alphard Haa, new kid Tunjuk BMW, yes dia Tunjuk Mercedes man hmm, hmm. Dia tak tahu man, Harga ada berapa lagi Saya tunjuk dengan kereta Myvi Hea, hmm, tapak dah Panggil <laughs> lah <ui. laughs> Bukan yang nak menghina pengguna-pengguna Myvi tak. Yeah, yeah. Tak. Contoh, saya pun pakai Azia Hari ni sebab baru tengah servis Kereta Azia, saya bawa lah keretanya pinjam ke bank belum habis bayar hmm. <tutuk> kalau oh, tidak tu ni aja, azia ya, senang mencilok-cilok kan senang. jadi dia tak tahu masjid tu jangan cakap harga kereta nak servis ya masuk pusat servis yang pro 2 ke proton ke masuk boleh lagi lah balik 3 pack gratis boleh lagi lah masjid dengan BMW tak ada pack dah <tutuk> masuk lambai 2000 lambai Selamat datang ke pusat servis Mesnismen RM2,000 Belum tukar barang lagi dah Belum Baru ambil RM2,000 Tukar minyak hitam apa benda lagi Apa benda rosak Kau nak botolkan tukar barang Belum cerita lagi Itu nilai dia Tunjuk ni Tunjuk pula motosikal Tunjuk ESP Heu uh, tak nak <laughs> Tunjuk Honda Air bukan Bukan nah. Air Cup Honda Cup Heu uh, tak nak Bahal tu lah, motor YS5 dia tak nak tu, tu lah yang dikojolkan lagi. Motor Abah tu. Abah nak pisau <tuh> motor, motor tak ada. Mana apa ya? Budak dia bawa. Tu. Nak motor superbike. Aku sebut ni Yamaha, Suzuki ni, Steady. Vulcan, Harley Davidson, Goldwing, okey? Tau dulu, <tuh, tuh>, Jui. Kayaknya Ustaz Syamsul dapat pernah sekolah di sini, ya? Kalau... Kalau saya dengar dari awal sampai sekarang, kayaknya Ustaz pernah sekolah di... Sekolah ini cuy ya Kalau saya salah ya Kalau korang ada yang kenal baik dengan ustaz Bisa eh, Apa namanya Bisa infokan kepada saya cuy ya Bisa komentar di bawah gitu ya Saya penasaran aja cuy ya Lokasinya ini di mana gitu Dan videonya memang video lama Pilih yang mahal-mahal <tuh> Harga puluh ribu Kata ribu benda doa Bapak itu saya tanya Katalah dah kahwin Katalah dah kawin, Tak payah nak feeling-feeling ha Anak nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Haa, mak? Ada yang jawab, mak? Mak? Ada? Ya, ada, ada. Kau tak tahu, bangi hama kau dah, dah panik jaga kau. <laughs> nak jaga anak kau pula. Siapa nak jaga? Nak jaga siapa? Siapa nak jaga anak? Sendiri. Sendiri. Oh. Kau cerita-cerita nak jadi apa, adik? Hmm. Haa, cini lah lah, pa. Dah elok, bagi elok, nak jadi cacat lah. Kau nak jadi apa, kakam? Ya? Cita-cita nak jadi apa? Guru Ah, Nak jadi cikgu Kau pernah tengok tak cikgu Mengajar sambil bawa anak eh? Didukung anak eh. Kelas Buka muka soal 8 Jadi makna eh Nak tak nak anak kena bagi orang jago Kan mungkinlah lah Nursery mana-mana Nursery jago budak bukan Bukan Nursery pokok dan disiram kan? Jaga anak hari ni Budak pakai pampers pun 500 sebulan hmm. Hari ni tau hari ni Jadi Kesimpulan dengan Saya dah buat kira-kira Untuk bondo yang kau tak nak Bukan benda yang kau nak tau Rumah yang paling kecil, rumah flat, sewa Kereta yang paling kecil Saya ambil Saga ya, BLM Saga Yang saya ambil 500 ringgit sebulan Motor ambil EX5 150 sebulan itu pun boleh kat singa tak ada down payment. Oh, boleh kat singa potensi IC dia datang kutip bulan, -bulan datang rumah. Lepas tu kiralah harga minyak 500lah contoh. Memang kalau ikut 500 sebulan tak cukup. Tapi letak 500 andailah kalau cukup kau tolak kereta sampai jalan bosah bus start enjin. Kereta tu bukan tolak motor tu kereta tolak uh -huh. sampai jalan bosah start enjin. Nak jimat minyak kan? Nak jimat minyak Maksudnya itu irit gitu ya irit Kemudian anak seorang ya, Saya letak lah Sebab kan saya potong bajet tu Jadi dua ratus setengah Dua ratus setengah anak tu tu pun sebab Orang kampung boleh tolong jaga Dua ratus setengah dia tolong lah lebih kurang dua ratus setengah Takkan ape dua ratus setengah tapi saya letak dua ratus setengah Jadi berapa belanja bulanan yang lebih kurang Saya dah buat kira-kira Sebulan untuk Benda yang kau tak nak Bukan benda yang, yang, kan? yang, yang kau tak nak Benda yang kau tak nak Memerlukan sebulan kira-kira rm -kira, ringgit Untuk benda-benda yang kau tak nak Tak payah cerita kereta bosan Tak payah cerita rumah bosan Kau tak ustaz ini memang Perhitungannya wah aduh gigi sih Saya Apa yang terlintas di fikiran saya cik be Belajar tak nak Macam cik? Saya tunjuk pula gambar karier-karier yang ada Saya tunjuk gambar engineer Saya tunjuk gambar lawyer Saya tunjuk gambar doktor Saya tunjuk gambar Saya tunjuk betapa dalam gaji-gaji yang Untuk mereka yang profesional ni hmm. Gaji dia kasar Tak pernah kira dalam berapa ratus Tak pernah kira berapa dalam sibuk Lebih tak ada lah Memang banyak Tapi nak kena belajar Ilmu nak kena ada Habis SPM nak kena sambung lagi ambil diploma degree sambung lagi buat master buat PhD kalau boleh kalau tak pun paling tidak degree professional course kita kita boleh jadi macam mana yang kita nak kalau kau tak nak belajar tak apa lepas PM tu ih kau jauh. apa kau yang ada kau boleh berniaga ke pasar malam ya, berniaga. kau boleh berniaga jual goin pisang setiap petang saya bukan cakap orang niaga orang pisang tu tak bagus Hari ini orang yang meniaga hari ini Dia dah lama berniaga Dia dah ada regular customer Kau baru nak berniaga Katalah dapat RM30 sehari Tolaklah modal RM30 sehari Kali 30 hari tak cuti-cuti 30 kali 30 berapa? Berapa? RM900 cukup tak? Tak cukup kahwin dengan orang yang meniaga orang pisang tak? RM900 campur RM900 berapa? 2008, masih lagi masih tak kurang. syukur Bayangkan, macam tu je fikir Kau fikir, bila kau pergi Pasar malam ke Taman Nampangan 20 tahun lagi, tak payahlah 20 tahun lagi 10 tahun lagi, pergi Pasar Malam Ke Taman Nampangan, jumpa kawan sekolah Assalamualaikum, salam, ya Allah Rauh ni, rauh ni, rauh ni Jumpa kat sekolah kan, kan kau kerja apa sekarang Alah biasa-biasa, Cakaplah, lah, kerja kat mana Kau kat KL je lah, kerja apa aku suka doktor pakar we you too kau <tips> kerja apa aku tak tahu tak payahlah <tips> kan tak payahlah sebab so, apa jadi macam tu sebab hari ni kau main-main hari ni main-main takkanlah Encik Zim Rizal lah ngan saya kita rasa bila nak keluar sekolah rasa macam malih apa pun suruh belajar-belajar puning ke mana tapi akhirnya hari ni kami semua fikir cikgu-cikgu -cik pun fikir kalau lah aku tak belajar dulu tak tahulah kat mana aku duduk sekarang Betul, betul, kau betul. tengok harga rumah sekarang Kau tengok kaya signboard tu Berapa harga rumah Semi Semidi dah tujuh lapan ratus ribu Rumah Banglo juta Tu dekat warisan putri tu Ada rumah dua atau tiga tingkat Promosi raya sembilan ratus ribu Kalau otak kan <laughs> Di Putrajaya di Putrajaya rumah teres hanya 1.5 juta. Hanya. 1.5 hanya tau no, macam cincin lumur budin. Jadi apa lagi alasan kau tak nak belajar? Kau nak no belajar ilmu, ilmu, dia, je ilmu dia nak tolong kau. Ilmu itu utama ya. Apa? Yakin dan percaya ada bondo yang Allah Taklah nak bagi dekat kita. Sebab saya nak kira jadi apa? Kau tengok yang jadi lawyer macam mana? Saya nak ceritalah lah. Cik Rizin Rizal pun boleh cerita. Satu surat sign dah berapa bayar. Tu belum menang kes lagi berapa persen. Jadi engineer yang dah profesional yang berapa tahun-tahun kerja tu ada yang gaji boleh-boleh ribu sebulan. Jadi doktor pakar dekat KPJ ada yang mencecah 23 ribu sebulan menanda. Baru botol cucuk duit. Sekarang nak cucuk duit kan? Kau tengok cikgu. Cikgu ni dia kodokut. Keduga Dia kada aku tak nak orang nampak duit dia berapa Keduga Bila dia cucuk duit nak dipolok macam ni TN Macam ni Macam Dia tarik anak semua sana <laughs> hmm. Tapi cuba kalau Sebab takut balance nampak berapa Cuba kalau duit kau banyak Macam <laughs> mana kau cucuk duit Macam ni lah cucuk <laughs> Sombong Siap cakap maksudnya Eh hey, kau tolong tengok balance dengan berapa Sombong melampau lah kan sombong cerita saja macam tu lah makna kata tak tadi yang saya kira tadi untuk kita meneruskan kesinambungan hidup itu belum cerita lagi duit yang saya kira tadi kan belum cerita kau nak bagi ayah berapa bagi mak berapa hmm. belum cerita lagi kau nak pakai baju lawa-lawar belum cerita lagi perangai kau kau ajar nak handphone mahal-mahal ha, kau nak tukar phone lah kan contoh baju nak kasut nak Dr. Kadin Dr. matin hmm. takkan nak pakai Dokpang hahaha <laughs> Dr. Penguin Dan Semua nak mahal-mahhal Tapi saya tak kira pun lagi Nak bagi mak berapa sebulan Mana hmm, orang tua. Kalau kerja nak bagi mak berapa Comik, <coughs> jawab Seribu Berapa Seratus <coughs> Kau ni, jawab lah nak bagi mak berapa, dek, nak bagi mak berapa sebulan Seratus Seribu Ayah lima tu Nah, mak seribu hmm. Ayah ayah 500 Ayah, apa hal <laughs> Apa hal mak kau lebih Ayah sokok ay, ay, ay, ay. Ayah Ayah Ayah Ayah pun timur kau Saya tambah tambahkan Contoh apa -apa hmm. tak adalah? Bagi mak kita tu lah keriangan dia kita balik kampung besok macam mana Daripada kita bekerja dekat luar Balik kampung Macam mana kita nak present diri kita Supaya mak kita senang hati Bukan kata nak tunjuk dengan orang kita kaya Tapi bagi mak kita Logo anak aku dah lapih Anak aku dah boleh hidup sendiri dah Tentu yeah, yeah, yeah. kau sampai bila nak nyusahkan mak ya kau Belajar rajin-rajin <laughs> Sampai bila Percaya yakin Ada benda Allah Ta'ala nak bagi ke kita Seterusnya apa Tip yang seterusnya Amanah Jaga amanah kita La imana liman la amanah talahu Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya Amanah sebagai seorang pelajar Belajar Bukannya bercinta Bercinta Ada faham Tak payah kau nak bercinta-bercinta sangat Duit belanja pun omak bagi Tiba-tiba lah rasa rindu kat you lah hidup ni macam ni dia Kenapalah sekolah ni sekejap sangat. Terpisah tak dapat tengok you lagi. Ia. Saya masa kat semak Labu tu dengan Cik Zen Rizal dulu ni, kat sekolah budak perempuan dia kalau ber berdapek tahu ya, langsung kena buat pengumuman. Oh. Kan? Ha ni kita telah berjaya menangkap sepasang pasangan. Tu, yeah. Yang berdating kan. Ha, Budak perempuan dilarang memanggil pelajar-pelajar lelaki abang walaupun senior. Ha, wis. Dulu. Ke kantin kan. Tumpang lalu bang, mesti feelingnya. Pi. Bang lalu bang, perhabang weh. Sudah so, kan. We. Jadi panggil apa? Tumpang lalu pakcik Cik, Dulu. Ya. Cik jadi amanah kita jaga seterusnya respon apa yang cikgu minta respon cikgu suruh buat homework buat homework cikgu suruh buat partial question buat eh orang tak rapat dengan cikgu rugi tau sebab cikgu ni kawan-kawan dia antara kawan-kawan dia hantu tu hantu apa lembaga Loh, antara lembaga yang baik dengan dia lembaga peperiksaan oh. ha, jadi lembaga peperiksaan ni banyak bagi dia orang contoh-contoh soalan yang mungkin keluar jadi kalau kau tak rapat dengan dia rugi Kadang-kadang cikgu saja, yang beg kelah tambahan ujung-ujung tu sebab. Adalah rahsia-rahsia dia nak share. Ya, yeah, biasanya seperti itu. Rugi kau yeah. tak pergi. Alah, tak pergi pun tak apa. Tu. Jangan rugi. Eh, respond. Bila cikgu sobat, buat. Adalah sebab cikgu sobat tu. Dan yang seterusnya, istiqamah berterusan kita. Jangan hari ni rajin, esok malih. Pertu malih. Rajin balik, jangan. Okey. Dan ini dikata, dikatakan sebagai formula pelajar jauh hari Jauhari. Jujur, accountability Oh wah nak kena jaga Hikmah percaya Ada kebaikan Allah SWT dah bagi kita Amanah nak kena jaga Respon pada apa yang cikgu suruh Dan kemudian istiqamah Berterusan kita dalam mencapai kejayaan Dan untuk menjadi pelajar berjaya Yang pertama kita kena cepat Jangan lambat Dah tak ada masa lagi dah Masa dah tak panjang Kena cepat Ha, saya nampak cikgu yang catit. <cantin> orang tak ada nak melangak ya, Lepas tukang tanya apa pun tak tahu Pertama, kena cepat Masa dah tak banyak, jangan buang masa belajar Faham tak? Faham ke tidak? Faham Kena cepat Yang kedua, kita kena hadir sekolah Jangan ponteng ha, Sampai kat betul pagi, siap bye, -bye abah kau Abah kau jalan, kau pun ikut jalan lain. Jangan eh. Jangan rugi kalau kita tak hadir. Sebab kita tak tahu apa yang bonus yang cikgu share itu dan bila share dapat dapat pada kawan-kawan tak sama dengan apa yang cikgu bagi. Betul, betul. betul. Ingat nak kena hadir. Sebenarnya video ini tu pas banget untuk uh, cikgu yang lagi mengajar sekarang dengan budak-budak gitu, budak-budak ya. yang lagi sekolah gitu ya. Ini pas banget ini banyak uh, pengajaran yang saya dapat di sini Cik jangan lupa ini adalah zaman buat, bukan zaman cakap aja. aku ingat aku nak belajar rajin-rajin lah hmm. jangan cakap buat Okey, bertindak dalam yeah. bahasa Jawa ada satu fasafah disebut sebagai talk is chief bercakap tu murah tapi perbuatan, yeah, perbuatan itu yang boleh mahal itu, ya. bergerak Ya, yeah? yeah. jadi hmm. jangan cakap aku ingat Aku nak berubah lah Jangan cakap boy. Kita pun tahu dah kat mana Kita semua nak hidup senang juga satu hari nanti Kita nak ubah keluarga kita ni Biar keluarga kita ni bukanlah jadi kaya pun Tapi tidak selesa, yeah, selesa. Ingat tu Saya pun kalau ikut kehidupan saya pun Biasa ya. Arwah Abah saya dulu kerja kilang Kilang download pillow akhirnya kilang tu tutup Arwah Abah saya tolong mak saya meniaga je kami lima beradik dibesarkan dengan hasil titik peluh berniaga sampai bosan. Uh, sampai sekarang emak saya masih lagi berniaga tetapi tolong-tolong macam tu je lah Adik saya sambung. Jadi maknanya jangan tengok apa yang kita ada hari ini tapi apa yang kita boleh capai untuk akan datang. Itu penting. Betul betul. Seterusnya mantapkan kelemahan kita. Apa yang kita lemah? Dah tahu kita lemah matematik banyaklah buat latihan. Dah tahu kita lemah bahasa Inggeris Banyak kalau bercakap sebab Lecturer saya kata dulu you never learn English But you practice English You'll never learn English But we we'll we'll practice English Kita tak pernah belajar bahasa Inggeris Tapi praktis bercakap dalam bahasa Inggeris Macam di sekolah menengah panco ni Hari apa cakap bahasa Inggeris? Ush ada bercakap bahasa Inggeris? Takde eh? tak ada English dia eh? Belum lagi lah Membaca je lah Oh belum Dulu Kek Semap Labu, saya ingat pernah sekali tu dia buat setiap hari Rabu, hari bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, kena dena berapa sen dah. Bo. Apa yang berlaku Kek Semap Labu masa tu, sonyap sunyi sekolah. Hari <tosan> Semua tak bercakap, bukan cakap sunyi, sonyap. <tosan> Membiasa isyarat dia. Makan, kantin. <tosan> tu dia. Jadi makna kata, <tosan> kita adalah ni mantap kan. Kita mana yang kita lemah, kita perbaiki. Okay. Seterusnya, profesional. Maksud profesional Jangan campur aduk pribadi Dengan belajar Masalah di rumah tinggalkan dulu Bergaduh dengan kawan-kawan Selesaikan dulu Dan, Faham tak? Yang ini tak masalahnya kadang-kadang Waktu dalam kelas yang tak profesional tu Dalam kelas kau main Usik sana usik sini Kacau sana kacau sini Semua orang tak boleh belajar Ceguk habiskan masa 10 minit untuk marah kau. Memang ada ada ada setiap sekolah atau ada setiap di kelas gitu pasti ada budak satu gitu yang uh, macam ni cuy ya? selalu mengacau gitu. Tu masalahnya. Kau tak nak belajar, satu hal. Kau kacau orang lain tu. Hmm yeah, yeah. Tu masalah. Kan? Yeah? Professional. Time belajar, belajar. Time main, main. Kau nak tengok Korea, time potang. Balik rumah tengok Korea. Kau tengok betul-betul. Sampai Tom Wies kau ke TV tu tengok. Ini time belajar, main. Time main dah tentu main. Kau pernah tengok orang main bawa buku pernah? Orang main bola, baca buku pernah tengok? Okay, dengar bagaimana bola dibawa oleh Adil Zakwan, Adil Zakwan melorongkan ke tengah, disambut oleh Safi Salih, Safi Salih melambungkan ke tengah, ditanduk oleh Adil Zakwan, Adil Zakwan melemparkan bola. oh bola itu disambah oleh Isyadol dan Talaha sambil membawa buku matematik, dah dengar tak? Memang <coughs> nampak, dah <laughs> dengar. Cepat banget. Waduh, Pak. Ustaz ini memang hobi nonton bola kaya ayah ya? Tak menangnga dah. Oh. Cepat banget. Tusupan laju eh. sangat ya, cakapnya ni belajar. belajar. Okay. <coughs> Kemudian seterusnya apa? Selepas itu iltizam. Kita perlu ada letak target tinggi. Saya ingat ahli falsafah kata, budak perempuan jangan tu tulis letak kek. Kek buku lah, apalah, hmm. hari tampal kata-kata hikmat kan. Budak lelaki kalau tulis oh, tu memang yeah, kena falsafah-falsafah like. je. Ada ahli falsafah kata Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Busut, busut itu apa ya? Bererti dekat dengan lautan gitu ya. Busut Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut oh. <laughs> <laughs> Tapi dah dia cakap macam tu Saya ulang lah Tapi maknanya Saya sudah cita -cita berfikir Busut itu di, Bila di lautan dengan, Contoh kita target semua eh, Tapi ada satu tak eh? okay lah. Ini mula-mula dah target Dan ape lulus jadilah hmm. Ah Memang ada harapan fail Target biar tinggi Cuba bayangkan Cuba bayangkan kita mau diumumkan keputusan peperiksaan, result kita yang terbaik channel. Ya. Camna nak naik atas pentas? Siapa nama kau dik? Muhammad Aurat. Tengok nak dekat ke? Auranzir. Betul. Zeb, kau panggil kau Zeb ah. Dah agak Nama panjang-panjang je tertinggal Macam samsul debat kan Tiba-tiba debat ada Samsul debat Tapi tak ada yang panggil Eh debat-debat Ada pula Debat Tak ada Dah nama yang luk Zaiham panggil Am ni Contoh-contoh contoh Am Zaiham Am Jadi mana kata bila sabut kan Macam dia tadi lah cakap kan Zaya, apa? Zep? Oh Allah, payah tu nama kau ni. Kau nama apa siapa? Payah. <laughs> ha? Tengok, tengok nametek kau. Muhammad Salihin Ha, sonang lah. Oh. Salehin, sonang. <laughs> Muhammad Salihin. Kau tak payah lah tekan nama lah. <laughs> Salehin kan? Diumumkan kepada saudara Salihin sebagai pelajar cemerlang. Oh, my, Ambil kunsan naik atas pentas. Tantunglah, Raman. Tantunglah, Raman. Ha dah budak perempuan mungkin macam tu. Budak lelaki tak ada dah. Budak lelaki kalau dapat Rizal pasal saja tengok. Budak lelaki ni dia kerekod emosi kalau dia tengok. Yes. Itu yeah. eh. Yes. Itulah paling kuat pun. Yes. Paling tidak pun tu tengok kawan. Wei kau tengok absal semua A ni. Sombong. Sombong eh. Kudak lelaki emosi tak nak. Kalau orang tanya kan, apa perasaan adik dapat semua A? Apa perasaan? Mungkin um, okay, ni semua adalah lah. Sedih-sedih dahulu. Kita cuba buat yang terbaik dan alhamdulillah Bukan yang terbaik lah. Kawan-kawan ni kat belakang. satu <Tik> grup Gayat, Jakun tak nak nampak kamera tu. Cuba budak perempuan. dapat pek Rizal Benda pertama jadi apa? Ah. Pelo, pelo, pelo, pelo. Kau balik rumah pun macam suka tengok ayah kau pun sama berkurang oh, emosi. Kalau ini sudah sering saya dengar Jo ya. Bah, Nggak babal lagi. Bah, bah, bah lah, lah, lah, lah. Lah, semua A, eh, bah. Baiklah. Yeah. Nah. <laughs> semua A eh, ni, bah. Yeah. Cuma mananya, kalau mak kau. Maknya, ya. Yeah. Mak WhatsApp-Sapa. Mak what sam -sam. emosi tau. Nak-nak pula, oh mak eh, cikgu. Yeah. <laughs> mak, mak. <laughs> <laughs> mak semua A, eh, mak ye ya, ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat sapa ni. Ya Allah, nampak. Siap share dalam grup tu no? Alhamdulillah Anak saya dapat semua A eh, Tak sangka yeah. Saya rasa hari ah, tu sekolah Tak letakkan apa-apa harapan kepada dia Tetapi dapat A eh. Orang lain tahniah dalam hati menyampak <laughs> Ya yeah, tu sebab tak Orang perempuan ni dia memang macam tu Dia sedih pun dia nangis Dia suka pun dia nangis Bila interview mm. Apa perasaan adik perempuan Apa yeah, perasaan yeah, adik dapat semua A eh? Memang Memang happy lah Janganlah. Tak <tuk> tahu nak cakap Maaah <tuk> Tapi biasa normal Itu sebab cikgu perempuan Dia boleh menangis bila marah anak murid dia Cikgu lelaki dia takkan nangis Dia marah Apa nak jadi? Kau fikir, yeah. Cikgu lelaki dia macam tu eh? Nak belajar, belajar Tak Jangan mainlah tak kau. tapi tolong jangan kacau orang okey. Ajik lagi. Saya cakap ni bukan untuk saya tau. Kau fikirlah sendiri. Yeah, cikgu ya, ajik lagi lagi, ya, ajik lagi lagi. Ceko pompa. kamu tahu tak. Saya putus step ni untuk kamu semua, faham? Saya tak tidur malam buat untuk kamu. Ini kamu balas kat saya. Macam sinetron Sebab tu Sebab tu Allah Ta'ala Pilih orang perempuan mengandung Bukan orang lelaki Mak orang lelaki tak sabar Orang perempuan ni dia emosi kan Coba tengok cikgu yang pregnant yang mengajar Tengok dah lah tak ada lift tu lah Satu satu Satu Okey, kelas. Nampak emosi dia kelas. Buka muka surat, fahamlah. Samsul. So, main boleh? Saya tak sihat ni. Lepas tu, baby dia nena. Baby... Dia bercakap, namput dia tau. Baby dia nena. sepak, baby. Kalau cikgu lelaki lah mengandung, mengajar. Ah, sepak-sepak pula dia. Sekali-sekali, sekali-sekali gitu. Dia tapuk lah, semuanya jalan lantai. Kemudian Tinggalkan tu, seterusnya Organise, susun aku Jadual belajar kita Saya nak tanya, jadual belajar ada tak kat rumah? Jadual belajar Biasanya kalau saya Saya saya waktu masih Sekolah tu saya pajang di dinding cik. Kalau ada pun Jadual belajar ke, macam mana? Apa masalah dengan jadual belajar korang? Apa masalah? Apa masalah? Oh, Masalah tak boleh nak ikut. Memang tak boleh nak ikut. Sebab dia memang kat situ. Tapi pilih mana kau nak ikut dia pilih mana. Masalahnya. Masalahnya bila buat jadual waktu. Kau punya jadual waktu sama seperti timetable dalam masa dapat jadual waktu ke dalam kasut sekolah. Kotak kasut sekolah ingat tak timetable yang ada pek percuma kat dalam kasut sekolah isen serapha jumsab ahah singkatan mendi Isnin sasa rabu kami jumlah satu ahad kalau tak lah potang balik kutiga. meh m-a-t-h sains eng english sejarah Kau tulis ponoh tu berdasar Tentu Jadi kalau bila ada planner atau diary Jangan tulis diary hidupku Tak ada siapa nak baca dia. Hari ini aku berjalan pergi ke kantin Tiba-tiba dia melihat kepadaku Mengapakah Tanda soal Tanda soal hmm. Jangan buang masa lagi lah Masa dah tak ada Subjek sejarah ni memang mencabar dia mencabar iaitu tumpuan pelajar biasa paling lama sejarah ni 20 minit. Masuk minit ke 21, 21 kita ka, kita akan berada pada zaman yang cikgu tengah ajar. Tiba. tiba hilang. Sampailah kita disadarkan dengan kapur dengan batang apa ke penyapu kena baling. Ya Allah, ya Allah ke mana aku ni ya Allah. Kemboja. Ya dan yang terakhir sekali, niat kita belajar Biarlah kerana Allah dan juga niat kita Nak membahagiakan kedua ibu bapa kita Tak adalah saat yang paling bahagia Kalau kita nak bahagia, bahagiakan mak ayah kita Percaya cakap saya Betul, betul, betul, betul Tiga perkara yang kita nak capai dalam hidup Pertama, kita nak bebas, betul? Yang kedua, kita nak tenang, betul? Dan yang ketiga, kita nak bahagia Ketiga-tiga yang kita nak capai ni Kita hanya boleh capai Kalau kita boleh bagi dekat orang lain dulu Contoh Nak bebas, kita tak boleh bebas Kita bebaskan pemikiran mak ayah kita Dengan kejayaan kita dulu Barulah kita boleh bebas Tenang Macam mana nak tenang kita baru Nak relax kat bilik kita apa adik Nak susu, nak susu Tenanglah Tak Kau buatkan susu dulu Kau campur batuk sikit Pertama Tenang sampai besok Takde lah jangan buat lah Ni contoh lah jangan buat Bagi susu dia Dia Bagi tu juga nak bahagia Kau kena bahagiakan orang lain dulu Baru boleh bahagia terutamanya Bahagiakanlah kedua ibu bapa kita Jadi saya doakan Kepada semua calon-calon peperiksaan Baik PT3 Baik SPM Saya doakan kita semua berjaya yang mudah-mudahan berjaya. Jadi sama-samalah kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT supaya dibermudahkan Jangan lupa amalkan empat perkara menjelang nak perse ni. Pertama, pesel. Ulangan ya kalau tip di sana. Pertama, sebaik bagi macam. banyakkan selawat, satu. Yang kedua banyakkan istighfar. Yang ketiga baca yasin setiap hari. Sekali sehari jadilah. Tak mm -hmm. sampai 10 minit pun baca. Dan yang keempat Perbanyakkan Hawkil Amalkan baca La haula wala kuwata illa billah lila nazim Serahkan ke, ke Allah semua Sebab kita ni tak terdaya Dan Allah Ta'ala insyaAllah akan bantu kita amin, amin. Jadi itu saja daripada saya Mudah-mudahan kita boleh mencapai kejayaan dunia dan di akhirat Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Taala. Ini kurang terbuka kelemahan saya sebagai manusia biasa Pokok sekayu daun selasih Thank you, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, cuy, itulah tadi dakwah atau ceramah ini. Kayaknya bukan um, menuju ke dakwah atau ceramah, cuy. dia lebih ke apa ya? motivator di sini cuy ya karena tempat atau lokasi yang ditempati itu bukan masjid atau masalah gitu ya kita sebut aja di sini motivasi cuy ya motivasi untuk video kali ini itu durasinya panjang cuy ya jujur aja durasinya panjang saya kayak nggak merasa video ini panjang gitu ya saya baru lihat waktu oh wow, ternyata panjang banget ini video cuy tapi saya nggak merasa video ini panjang karena gitu cuy ya karena Ustadz Jamsul debat walaupun dia berceramah sampai berjam-jam tuh kita nggak merasa jenuh atau boring gitu ya karena diisi dengan beberapa uh, ceramahnya yang berbokumedi gitu ya jujur aja cuy ya di video kali ini tuh saya banyak banget mendapatkan pengajaran dari segi bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Bagi korang yang punya Bagi korang yang sudah berkeluarga dan punya anak Ini cocok banget cuy ya Cocok banget Banyak banget pengajaran yang ada di dalam video ini cuy Tentang bagaimana mendidik anak cuy ya Oke dan mungkin itu aja cuy ya Dan sebelumnya saya berterima kasih Buat teman kita yang mengirimkan video ini cuy Terima kasih banyak bro ya Karena sudah mengirimkan video ini Saya salut banget ya Karena sudah memberikan saya sedikit pengajaran Dan juga hiburan gitu ya Dan semoga video ini bisa menghibur orang juga gitu ya Semoga video ini bisa